Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan. Jadi, nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan tiga. Yang pertama, ludahmu sendiri, ludahnya orang lain, bah, bah. Ya. Yang kedua, ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya. Yang ketiga, Ludah itu ditelan tidak membatalkan kuasa asalkan ludahnya masih asli. Belum bercampur dengan yang lainnya. Belum campur sama permen, belum campur sama kopi, belum campur sama es.